Merujuk hasil dari tim penetapan harga tandan buah segar (TBS) sawit Provinsi Jambi, harga TBS kelapa sawit Provinsi Jambi periode 18 hingga 24 November 2022 telah menyepakati harga sawit umur 10-20 tahun turun 46,87 rupiah per kilo menjadi 2.694,41 rupiah per kilo. Berikut harga sawit Provinsi Jambi berdasarkan penelusuran info sawit dari Dinas Perkebunan Provinsi Jambi. Sawit umur 3 tahun Rp2.128,25 per kilo. Sawit umur 4 tahun Rp2.248,34 per kilo. Sawit umur 5 tahun Rp2.353,66 per kilo. Sawit umur 6 tahun 2.453,43 rupiah per kilo. Sawit umur 7 tahun 2.515,62 rupiah per kilo. Sawit umur 8 tahun 2.566,98 rupiah per kilo sementara sawit umur 9 tahun 2618,89 rupiah per kilo dan sawit umur Oktober 20 tahun 2694,41 rupiah per kilo, sawit umur 21-24 tahun 2609,65 rupiah per kilo, dan sawit umur 25 tahun 2483,15 rupiah per kilo. Di mana harga minyak sawit mentah, CPO, ditetapkan rp rupiah per kilo dan harga kernel Rp5.430,85 per kilo dengan indeks K92,06%. Sekian harga sawit untuk tanggal 23 November 2022. Untuk mendapatkan harga sawit setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.